Malam ini aku menanti Kedatanganmu mengisi sepiku Karena dirimu tak bersamaku, Oh Tuhan tolonglah bawa dia kembali bersamaku di sini menjagaku selalu. Masih terasa hembus nafasmu Saat ku gunda kau libur Kini terasa semakin dalam Rasa rinduku pada diri Oh Tuhan tolonglah bawa dia kembali bersamaku di sini menjagaku selalu denganlah doa. sini menjagaku selalu dengarlah doaku yang tak pernah meminta bawa dia kembali bersama